Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lens Lari, manapun kalian berada, selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru dari dola Gita Lesti dan Rizky Bilar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 Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, para sahabat tentu kita semua warga Konoha belum bisa mohon banget ya dengan acara semalam di aksi. Wow, mudahlah Lesti kejora tampil imut dan sangat menggemaskan ya. Penampilannya luar biasa, selalu mendapatkan pujian karena kecantikan keanggunan dari seorang lelaki kejora mampu membuat bahagia warga Konoha, masya Allah tetap semangat untuk Bunda lesti mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik amin berikutnya para sahabat kita mampir ke unggahan dari akun leslar entertainment ini mengunggah foto baby l yang sedang digendong oleh papa bilar wow kita salvo dengan kalimat nih, para sahabat, ya aku mau diapain pah kata baby l aduh gemes banget ekspresinya ya kita lihat juga dengan kalimat kemsen yang dituliskan paniknya baby L ketika digendong papa Rizky Bilar natural banget ya mungkin gara-gara keseringan diiseng ini tuh wow bisa jadi nih persahabatnya muka panik dari baby L saat digendong oleh papa Rizky Bilar ini sih cute banget sangat menggemaskan semoga baby L juga selalu sehat dan semoga menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Instagram, Ibu Emma, Ibu Emma mengatakan Tenang bang, nanti kita bantuin nampol apa-apa ya Wow, warga korong siap banget ya untuk mendukung Abang Fatih Luar biasa nih dukungan untuk baby L Masya Allah, mudah-mudahan tetap kompaknya untuk keluarga Konoha selalu mendukung yang terbaik nih buat keluarga Leslar. Amin. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan semalam. Ternyata, Papa Bilar ini main sepak bola nih, para sahabat ya. Walaupun keadaan kurang fit, kita mendapatkan info dan kabar bahwa Resti Bilar ini kurang fit tapi tetap berolahraga. Doakan yang terbaik ya, semoga selalu sehat untuk Papa Bilar. Mudah-mudahan selalu lancar aktivitasnya Dan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Amin Ini juga kita dapatkan dari akun underscore Mengatakan di kalimat caption Walaupun lagi kurang fit, Tetap olahraga Supaya sehat dan bugar Semangat Amin Mudah-mudahan sehat selalu ya Untuk apabila Tentunya tetap semangat Semoga selalu sehat dan apapun yang aku diberikan kemudahan selalu amin. Dan kita lanjutkan bersahabat ke kabar selanjutnya. Kita mampir ke unggahan Bunda Lasti sebelumnya, bersahabat mengunggah foto momen ketika di acara aksi bersama para host, bapak-bapak, dan alhamdulillah kita semua memasuki hari kelima bulan puasa Ramadan. Dan di postingan Buddha Lesti ini, kita dibikin salvok dengan kalimat komentar yang diberikan oleh Kak Awan Potret Kita lihat komentar dari Kak Awan Pertama dan sejarah, kata Kak Awan, baru foto langsung di dipost, gak pakai ditimbun-timbun Wow, Masya Allah banget persahabat ya Kata Kak Awan, pertama, dan ini sejarah banget nih Baru foto aja Bunda Lesti langsung dipost Ini sih tentunya gak pake ditimbun lagi Bersahabat ya luar biasa nih idola kesayangan kita Akhirnya baru foto langsung Diposting ini pertama Dan sejarah banget kata kawan potret ya Ini keren karena penampilan Bunda Lesti sangat cantik Dan banyak sekali pujian Yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Idola kesayangan kita Berikutnya Bersahabat kita lihat juga sebelumnya persahabat kita mendapatkan kabar bahagia juga ini sepertinya sudah resmi banget ya papa bilang kemarin bisnis bareng Indodax mudah-mudahan bisnis apapun diberikan kelancaran dan sukses ini sepertinya Lesnar Metaverse berkolaborasi bersama Indodax ini keren banget ya dukung support yang terbaik nih buat idola kita karena Leslar semakin mendunia dan semakin kuat Wow, Masya Allah Kita juga masih menunggu kejutan lain di pagi hari ini pastinya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih